Jadi tukang potral Bang ya? Tengah, tengah. Kenapa di rumah enggak dipotrali? <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> banyak ini spot wah oh, pasang nih ini suhu kita adalah meyakinkan kalau air pasang panen katanya banyak spotnya ini 12 sih lewat. Ya. Air laut. Ayo laut. Ayo. Ayo berenang. Laut. Oh. Eh. Bila aja nanti sampai rumah disiram. Airnya pasang sobat dising. Gengiol. Ini bukan banjir ya. Ini air pasang ini. udah penuh ranjang tuh pasangnya semenit kan disini lah aja tergantung ganteng gini Super fishing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita udah nyampe spot ya. Tadi tunggu menunggu satu-satu temen kita itu ya. sama vlogger vlogger Batam nih. Nah, ketemu lagi sama Mas Ibnu Vlog Fishing. Ketemu lagi sama Nyong ya. Nah. vlog fishing? Jangan lupa, kalian ini ada kawan baru. Juga punya sudah baru baru timarga nah, baru kenal Nah, nah, <laughs> nah ini motor pancing Batam pancing Batam ya. sebuah channel nah, ini enggak apa ya sorry semua semua lah yang, yang ini waktu bola GP pokoknya kita penasaran sama spot nah, air payo janda like <mulis"> and subscribe nungguin ya iya <laughs> ya ya ya. tuh ya. angler-angler tuh udah nunggu dari pagi kayaknya tuh, ada, belum celupin lampu masih air turun ya. mungkin masih prepare-prepare ya. ini pas kebetulan air pada naik ini tinggi semua ini masuk pokoknya masuk pokoknya tinggi ini. ini jam berapa nih? udah jam. hampir makan siang ah, ya nah, hampir siang. makan siang nanti kemungkinan kita bawa ini apa ya Sama, mana macam mata, mata panjang batam apa yang dipersiapkan hari ini intinya kita ngilangkan jender dulu dengan uh, uh, macin jangan berharap ada jendela lewat ya itu <tuh, tuh>, tungguin ya tungguin ya view-nya ya ada jenda lewat itu seponnya jenda lewat tuh kemarin tidak meluap, barunya sekarang meluap. Ya, simak video ini sampai selesai mungkin uh, berepisode ya. uh, episode kayak sinetron Oke okay, yang baru ini ya, ngintip-ngintip uh, channel ini channel video-video Batam yang belum subscribe juga ya subscribe, uh, like dan subscribe nya kasih saran ya. kita oh. cari dolar hari ini Aduh aduh aduh, aduh. aduh. Ini dapatnya hari ini Bro. Panen nih lah. Panen ya. nah kita masak, kita masak ya. ya. Nah. Nah. Ini. Oh, dia yang ini yang vlog fishing. Wui. ini. Oke, yang ini video vlog fishing ya hipnoflag fishing ufwi jangan lupa di like dan komen di atas -like, -like. channel di atas channel ya nah, nah, jangan lupa di like comment. komen subscribe nah, ini patah pancing batam patah pancing batam bagus